Dulu tidak pernah ada kabar harimau masuk ke permukiman atau perkebunan warga. Ini karena alih fungsi lahan dan penebangan hutan. Habitatnya terganggu sehingga turun ke permukiman penduduk. Selain itu, ia juga mengatakan akibat dari perburuan hewan di hutan yang marak terjadi ini mengakibatkan makanan harimau tidak tercukupi. Sehingga harimau tersebut memangsa hewan ternak milik warga untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, menjaga kelestarian hutan harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah sehingga harimau Sumatera tetap berada di kawasan hutan dan tidak turun ke permukiman warga dan menimbulkan korban. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kepala Desun Sigala Sigalapang Desa Meranti Timur kecamatan Pintu Pohon Meranti Toba Samosir, Sumatera Utara, mengaku tidak takut ketika membentak dan mengusir harimau yang menyerang babi miliknya. Saat itu, ia hanya berjarak 3 meter dari harimau tersebut. Meski demikian, dia harus merelakan seekor babinya yang habis dimangsa harimau. Menurutnya, awalnya harimau itu muncul di belakang kandangnya pada tanggal 13 Januari 2021 lalu. Saat itu dia mendengar suara ribu di kandang babinya, dia pun ke belakang dan melihat babinya di dalam kandang. Saat itu dia melihat ada hewan lain dengan kulit loreng hitam dan coklat kekuningan di dalam kandang babi. Dalam jarak hanya satu meter, dia melihat harimau tersebut menyerang babinya. Setelah harimau itu pergi, dia pun memberitahukan kejadian itu kepada tetangganya. Pada keesokan harinya, dia terkejut karena menemukan kambing milik adik iparnya mati dengan keadaan bagian belakang tubuhnya habis. Terlihat tulang punggung kambing tersebut. Isi dalam perutnya juga sudah dimakan harimau. Hanya tersisa bagian dada hingga kepala. Menurutnya, pada malam itu kambing tersebut memang tidak berada di dalam kandang. Ia menjelaskan kejadian harimau yang memangsa ternak pernah terjadi sekitar dua tahun lalu di dusunnya. Pumas Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara membenarkan adanya ternak yang dimangsa harimau di dusun sigalapan. Di sisi lain, Badan Konservasi Sumberdaya Alam Aceh mendatangkan pawang untuk mengusir harimau yang menerkam lima sapi milik warga di Desa Lebok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Loksemawe BKSDA Aceh mengatakan, Pawang yang didatangkan adalah syawarni sabi dari Melaboh, Aceh Barat. Pawang tersebut telah mengusir harimau tersebut ke kawasan hutan. Proses pengusiran dilakukan menggunakan ritual yang hanya diketahui oleh pawang. Pawang tersebut mengimbau warga memasang penerangan di lokasi kandang ternak, supaya harimau tidak mendekat ke kandang ternak. Sebelumnya diberitakan, lima sapi warga dimangsa oleh harimau Sumatera. Bahkan satu keluarga sempat mengungsi sementara waktu untuk menghindari serangan harimau.